Buat bawa belakang sedang gak Yang abu-abu itu Yang mana bang? Itu loh, yang bawa abu-abu itu Yang ada kotaknya Bang, yang ini bang Yang bawaan kamin. Ini bang ya? Ya Oh, bearing yang mana, bearing sini. Oh itu, bearing bekas Dinamo Black trim, Bang Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hmm, Balik lagi di channel Jay Chris Di video kali ini Ini acara ngedadak, Gua niat bikin video Cuman repet aja gitu, kebetulan ada ide. ah Langsung aja ke bikinnya. Makanya di video kali ini gue gak pakai intro. Biasanya intronya kayak gini nih. Nah biasanya... Kayak gitu intronya Nah untuk video kali ini gue kagak pake intro Barusan so, gue nemu di box ini ada kunci S, sengaja buat eh, bongkar mesin Dan nemu bearing. Ini mau buat coba kreasi bikin pisau bungkung Lagi nggak males ya Bentar lah gue kerja dulu Tanah majikan mau lagi Oh iya buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu juga aktifin lonceng notifikasinya, itu pun kalau kalian suka sama video ini. Kalau nggak suka, ausah, gak usah, nggak subscribe. Yang ikhlas aja, yang ridho. Oke, okay? uh, kita eksekusi aja. pengerjaannya sudah selesai nih buat gagang kita pakaiin kulit jok mobil bahan ditek biar lentur kita narik-nariknya lebih enak terus dindingnya pakai tali sepatu di motif seperti gagang katana buat yang satu lagi nih pisau. Pisauannya ini lebih fleksibel ya penggunaannya. bisa dipakai seperti ini. penggunaannya ini lebih Ini bisa juga buat mengisi kulit misalkan sapi, Buat kambing misalnya. Bisa juga buat bikin layangan serut dan... penggunaannya. Kalau pas buat jangan tanya ya. Ini ketajamannya udah diuji juga. nyampe sampai habis nih bulu. Nah, coba, oh dapat. Ini tajamnya udah mantep, udah. Nah, pas nih kaki aja sampai habis. Bolunya ini jajal mulu, rontok semua. rontok mulu, hai, habis. Buah dijaga, buat bisa doang. Ini penggunaannya lebih fleksibel banyak kalau yang ini senjata karabin. Okay, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan juga subscribe biar gak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum.